ini tampilan kap mesin dari Pajiro dengan mesin D.I.D solar aki tampak radiator ini adalah minyak rem filter yang mana filter ini sangat berfungsi apabila filter ini kita kotor atau rusak maka tarikan dari mobil ini akan jelek sekali tidak bisa ditarik dan mengakibatkan rusaknya pada mesin anda dengan kapasitas CC2500 menggunakan bahan bakar solar dilengkapi dengan turbo injection yang membuat performa mobil ini sangat-sangat kuat dan sangat-sangat cepat mobil ini terkenal memiliki rang nomor satu di jalan tol apabila di jalan tol pertemuan mobil ini pasti speednya tinggi-tinggi semua Ya, kita juga ada electric miller lalu handle yang sangat kokoh kita ke roda dilengkapi dengan Roda Dunlop Grand Trax AT20 Yang sangat besar sehingga eh, Sangat empuk Dan mobil ini memiliki clearance yang sangat tinggi Untuk penggunaan speed tinggi Banyak orang menggunakan Jalan pada suspensi Sehingga lebih stabil dan tidak terlalu goyang Dilengkapi dengan lampu HID Dekat adanya proyektor di Lampu utamanya fog lamp dengan lampu bawaan Warna kuning Dengan grill yang cukup Mengesankan Sangat manis Dan juga ada lampu LED Garis sehingga tampilan sangat mewah walaupun di siang hari di live ya, demikian sedikit review dari Mitsubishi Pajiro tahun 2017 build, versi build up terakhir yang mana setelah ini sudah tidak ada yang versi build up versi build up hanya sampai di tahun 2017 yang mana ditandai dengan adanya panel kayu di, di bagian tengah. Sekian review dari kami, bisa support, like, subscribe, dan komen di channel kami. Terima kasih, selamat siang.